Kekosongan rasakan, ha, kekosongan rasakan, tidak ada ha. yang bisa lari rasakan. dari takdir maaf yang bisa lari dari takdir tidak, rasakan, Up. rasakan nah. apa yang aku rasakan guys, rasakan, rasakan, mati semua, mati semua, sih ah. aja. rasakan. si badang resi, badangnya, emang nggak? kalah lulu resi. <-nye> resi, itu menang loh, <laughs> dulu.